Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Kembali lagi bersama channel saya di sini khususnya di awir ofisial ya. Terima kasih terhadap teman-teman yang telah mengklik tombol uh, subscribe nya karena telah mencapai lebih dari 1.440 subscriber. Terima kasih atas doanya, semoga rezekinya dipermudah dan segala urusannya lancar terus-menerus. Amin amin ya robbal alamin ya. Terima kasih teman-teman Jangan lupa ditonton video ini ya Jangan di skip-skip Karena kita akan mereview salah satu mobil Euro 4 Dalam proses pembuatan Bak Dam Truk khususnya hari ini <guss> Khususnya di Zal aja Jalan lepas kilometer 20 ya Next, bagi teman-teman yang berada di luar sana Yang ingin melakukan renovasi Atau memperbaiki Bagian Bak Dam Truk atau pros pembuatan karosori silahkan saja datang ke sini let's go udah lama kita nggak ngonten di sini karena sibuk jam kerja di luar ya ini bakri tim dari karosori ajo melepaskan rasa rindu kita kembali untuk buat konten hari ini jangan lupa bahagia apapun yang terjadi dalam hidup ini bro <laughs> oh bahagia <laughs> <laughs> karena hidup itu memang tadi konon kata-kata orang senior di atas kita ya wah ombeng yang satu ini merupakan ombeng wow kupu-kupu buka bagian tengah ini hanya sekedar konten yang kita lakukan hari ini Ini merupakan bak yang dilakukan proses pembuatannya di Karoseri ajo ya Euro Euro 4 Mobil pengeluaran terbaru dari Mitsubishi Ini Mitsubishi Canter FES HDX ya. Nanti kita akan promosikan khususnya di channel Auto Official, kita akan juga menjual Canter ini bagi yang berminat untuk membeli mobil kanter baru khususnya bermerek Mitsubishi uh, Insya insyaallah kami akan tayang ya untuk membantu promosi rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang berada di luar sana ya. next lanjut mobil baru euro 4 Hidrolik ini merupakan proses pemasangan di sini yang dilakukan oleh tim karsolizer. Ajo, setiap proses pengerjaannya dilakukan. babang kanteng yang pakai kacamata itu <laughs> ini letaknya di meter 20 area bebas tuh banyak mobil Ino Puso. Ini pros pengerjaannya dari tim Karusuri Galadjo, hai, hai, hai, <laughs> hai, Insya Allah channel ini akan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat di luar sana. Terima kasih. See you next time ya. Eh.